banget, jadi jangan panik. Tetap pakai cek, ya, Kami menuju ya, semuanya ya. udah makin baju Jangan Bagi gangguan sedikit. pelan pelan <tuk tangan> Oh, Banyak, tambah udah dirapohkan. terus. jam nih. Awas Awas Bapak Ibu, Bapak Ibu kita berdiri masing-masing ya, jangan panik ya. sama-sama orang pula. momentum taubat berdoa kepada Allah supaya kita agar